Tips agar istri Anda kembali menjadi muda. Ambil setengah kilogram kencur, tumbuk hingga halus, campurkan dengan setengah liter air, kemudian lulurkan ke seluruh tubuh istri Anda. Diamkan selama 10 menit, lalu cium istri Anda. Anda akan terkejut. Wow, istri Anda masih bau kencur.